Kita akan menanyakan sesuatu, komentar, dan reaksi. Nah, seluruh kita. Wih, beliau pemerhati musik. Oh. Yeah. <laughs> nah, coba Pak, bagaimana kalau Bapak uh, kita ngomongin musik nih Pak? Sekarang Pak. Hmm. Nah, musik apa yang terjadi sekarang? Nah, coba Pak, <laughs> boleh Bapak searching dulu, Pak? Searching, <laughs> searching ya. Iya, yeah. nih. No, Kan? Langsung ke YouTube Pak. Ini ya. ya. oke. Okay. Nah, itu Pak yang ya. noah yang terdalam. Nah. Oh ini Pak. ini ya tadi sekalbar ini noah yang terdalam nih. Betul Pak. Ini video kliknya itu apa iya. namanya si itu ya yang baru itu si yang main. Itbal. Nah yang, yang ya, menggantikan posisi menjiwai juga pak ya tau aja yes, bagus sih kalau gue punya si noa ya pak iya, ya? ini kan 9 tahun yang lalu ya yang nah, itu yang masih kumplit ya iya. itu videonya gimana ya dulu ya Pas pasarnya sama kayaknya <tuh> kayaknya <enggak? tuh> sama tapi saya lihat gini loh sebenarnya secara isi listeningnya menurut saya lebih enak yang baru pak di ya, ya musiknya. Suara, suara musiknya, albumnya musiknya itu di internet, gitu. ya, yeah. ya, itu, ya, yang baru, yeah. ya, yang Yang baru, yeah. Terus, sekarang itu teren, banyak yang baru. Nah. Yang baru, yang baru. Yang baru, yang baru. Yang baru, yang baru. Yang baru, yang baru. keren baru, yang Yang baru, yang baru. Yang baru, yang baru. Yang baru, yang baru. Yang ada yang keluar dari pasar juga, jadi Pada trending. Jadi, ya. ya, termasuk Semang di balkis juga. Iya, kayak itu aja. Hmm. Sebenarnya, lagu-lagu ini ee, lebih ke arah e, mengingatkan fans dari Vinopenya. Iya, iya ini keo, kere-kere, kayak si ini ya. Kita menyerang Mario. mau ini dia mau recycle khusus ciptaannya dia ya. ciptaannya si grup apa personik yang memasihkan ini oh Makaninnya. maksudnya yang dia mau yang ngambil yang ciptaannya ada aja mungkin yang ya, mungkin luar sekali kan yang dia baru rilis apa namanya kayak album ya. nah, katanya sih dari ceritanya itu ini loh apa eh Taman Taman langit. Oh iya bener, Taman langitnya ya. Jadi yang keluarin kayak konser gitu kalau dilihat di YouTube nih tuh lagu sih. Iya. Jadi lagu-lagu lamanya di recycle ya. Iya betul. Yang menurut saya, salut itu sebenarnya menurut saya ya di samping musiknya yang isi listening gitu guys, itu menurut saya itu lebih ke arah personalnya, personalaril. Iya kan? Emang kayak ini coba yang lagu yang terdalam yang versi lama itu dari Peter itu ada sudah ditonton 33 juta guys coba bayangin banyak sekali kan. Ya. Nah, nah kita lihat video yang baru ini dia uh, yang, yang yang sudah 16 juta. Kira-kira uh, berapa besar itu akan kayak berapa lama itu harusnya. Ya. Awalnya fans ada masih banyak. Masih banyak, yang mau waktu pemasybahannya masing-masing. Terutama cewek-cewek lah. <laughs> iya. Dia oh, juga ada. Dia juga ada. Dan ya, ya, nah, memang secara musikal memang um, dia ya, itu. Musisi suaranya khas, ya. suaranya khas banget. Gitu. Memang. Apa namanya kita pasti. Saya si siapa itu sekarang? Si keyboardnya itu si Oh si uh, dulu. Dulu. dulu kan si siapa? Mungkin ya, oke. Siap, oke. oke. oke, Itu khas banget kalau main di keyboardnya itu kan. pas ya. Itu Terutama pas, main itu main keyboardnya bagus banget ya. Hmm. Nah, yang di taman langit ini kan, makanya hmm. oh, nih rilis tiga album. 100 masa sudah album album lama ya album album lama yang saya ya mungkin maksudnya dia mau menarik dulu ya fans fans lama mau krimain terus dia mau ingatkan mm -hmm. jadi ketika sudah ingat langsung menguncurin tiga album sekali mungkin maksudnya itu kali yeah. ya kemudian kan fans jadi menurut saya juga ini sudah lama ya si uh, Ben Noah ini nggak ngeluarin album terakhir 2000 50, siapa ya? 15 yang, yang baru keluar, sekarang udah berapa lama ya tidak keluar? Hantam ya. pandemi ya kan, terus. Ya. Gitu. Tapi dia tetap ada konser-konser itu. Oh, iya. Namanya virtual. Virtual yang mana? bikin-bikin proyek virtual Ya, ya tentunya penggemar sangat menantikan rilis album baru ya, walaupun oh. sifatnya recycle ya, lebih yes. lama. Ya nyatanya dari yang tengah 13 aja yeah. tiga belas hari ada yang nonton 16 juta per hari 16 videonya tuh april ratus itu berarti uh, itu lagunya itu betul -betul lagi trending Nah, kalau saya kerja itu ya Kak Rizky, sambungannya ini kita baik doa. Oke, terima kasih. Maaf saya mengganggu. Iya. Enggak apa-apa, Saudara. Tapi kan saya bukan pakar musik, enggak tahu banyak mendengar musik aja. Tapi kan terutama kan kita kaum yang beranding nih. Iya. nah ya, kebetulan kaum bagi trending dia tuh di musik ya. Betul. Apa nah, enggak musiknya tuh sama ya dengan saya? Maksudnya gini, bedanya Sama gitu. ya, Tapi kalau menurut saya tadi tuh sound gitarnya itu gitar dalamnya itu lebih ajal gitu. jadi bikini itu lebih, lebih mengenai gitu, dibanding lalu gitu, cuma nggak ya. tahu kenapa harus dibikin ulang kayak gini itu bukan gudinya lagi kan? iya ya kenapa ada orang lain gitu ya, ya baru dari ya, ya ada foto X bandnya juga ya, ada ya. oh iya, yang fotonya ditambah oh, gitu, foto ya. kan? ya, di ini gitu ya ada kirman ya oke saudara lainnya ya apa menurut menurut bos itu kira-kira yang menarik dari video Ariel di depan, dan A ah, maksud saya Ariel luah, luah lagi yang berjalan itu apa ya kira-kira ya -kira yang bikin menarik sih nggak bisa trending yang sekarang yang sekarang itu dulu ya itu ya, tadi saya bilang nah, musiknya masih bagus musiknya bagus semua enak enak ya. Nah, eh, ya, ya, iya, ya, jadi no, ya. ya, ya, subscribernya ya, ya, masih orang pada juga. Jadi. Hinggu, ya lagu-lagunya itu kita senang orang orang karyawan tuh masih senang juga, benar-benar ya, ya pegawai itu kalau dikerja kerja sering-sering, lagi lagu-lagu ini nih, ya. yang terdalam ini. Gimana seharusnya itu kenapa orang jadi apa namanya ikutin dibuat nah, gimmick gitu ya? <laughs> Banyak ketika, jadi ketahuan juga sebenarnya. Jadi kayaknya benar-benar kayak Paksos ya, pak <laughs> Jadi akhirnya video apa video clipnya ya. ini? Apa ya? Ya, kan, ya. Kalau malah kalah kalah lucu sama yang parodi kok ya? Ini, Lodi, jadi pai. ya seperti itu, makanya yeah. kelihatan trennya yang yeah. sederhana, gak yeah. sama yang pertama, jalan-jalan di keluar-keluar. Sebenarnya enggak mau orang senang lihat. Ya. Kan. Sebenarnya untuk berkreativitas itu enggak harus kelihatan keluar gitu ya. Kalau yang di parodi, yeah. yeah. itu kan jadi diram. Ya, tapi Rapnya bisa bagus bisa menghasilkan, namanya <laughs> <saja> viral bisa bagus viral. Karena kreatifnya itu Pak, proses kreativitas itu yang menarik. Lagunya keren. Lagunya ya. Nah, ditunggu kau, akunya apa? Yeah. Uh, Main kita yeah, ya galerinya yeah. di YouTube nya jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Subrek, subrek, subrek, subrek, ya. <laughs> subscribe, subscribe, ya. Subscribe, like, itu. <laughs> Saya, tapi channel, tapi oh. channel, tapi musik dari musik dari ya. oh. channelnya, oh. bos saya, babais istri, kalau Baba istri, ya. Tolong... bapak istri, sama share <susuk> Oke, okay, guys, oke, okay, itu aja nomor kita, makasih, Pak. Ya. Kita, pelabar, ya, kita pulang bareng, kita pulang bareng, kita pulang Oke, terima kasih oke, oke, oke,